Yes. Yes. Ya lagi ini, Kenapa ini anak -anak apa kayak begini sih mau pulang <coughs> lagi <coughs> lagi ada Pak musyawarah <coughs> apa ini <coughs> musawarah apa ini eh, Dia calling kali lu ngobrol sama gue guru -guru dia pada ini <coughs> Ini guys, pelakor-pelakor. Kalau pengen tahu, mandu kita nih, dia nih. Bapak-bapak, bapak Oh, agak kayak perangku. Tadinya satu ini, sekarang ada dua ini. Ya, ini, nih nih, Gimana nih, runtingannya ini. Jiwa muda. Cima mudah. Wah, lagi, ini tahu ya, ini Ini ini, ini, ini. Tahu ini, ela. ini, ini. ini dia. Mbak Mia, kamu udah kongkol nih, biar nenek nyap nyap. ini ini dia eh, Ini beneran diri nih? Iya enak. sayang marah sama cucu. nenek di Apa? Apa ini gara-gara pandemi nih? Oke, aja matiin nenek -nenek gitu. tuh nenek-nenek percuma gitu. Enggak ada gunanya. Cantik nenek. Udah. Oh, oh, nah. Ini kan abang yang jual Iya. Satu dua.